Sementara itu, Masyarakat Distrik Same Nage, Kampung Hirin Klasis Pasema, merayakan acara pentabisan Gedung Gereja Baru dan peletakan Batu Pertama Injil Masuk, dihadiri oleh Bupati Kabupaten Yahukimo Didimus Yahuli SH pada hari Kamis 28 April 2022. Acara pengguntingan pita gedung gereja baru dan peletakan batu tuku secara Injil Masuk Gereja Kemah Injil Dingi di Tanah Papua, daerah klasis Pasema, telah selesai dengan baik, aman, dan terkendali oleh campur tangan Tuhan Yesus yang kita sembah dan disampaikan oleh Panitia Sukun. Secara Injil Masuk pertama kali dibawa oleh Tuhan Meksi dan Tuhan Bromorili dari Tangma menuju ke Samenake, yang menerima mereka adalah kepala suku Ponahugi. Baru dari Samenake ke Pasema sampai ke Kampung Hirin. Demikian juga gereja Gini dan Katolik berujung di sini. Namun waktu itu orang tua Kampung Hirin tidak menerima mereka dengan serius ketiga gereja ini. Tetapi baru kali ini masyarakat Kampung Hirin sepakat dan menerima gereja kini lalu dibangun gedung gereja termega seperti ini. Hal ini disampaikan Koordinator Yaukimo Pendeta Lambet Pasek STH. Dalam rangka itu hari ini kami bersyukur kepala kampung, yang ada di tempat ini yaitu Bapak Alpius Masibakon dengan dana bantuan, dana desa. Dia sudah membangun gereja yang cukup mewah dan sangat luar biasa. Sehingga pada hari ini tanggal 28 April 2022 kami melakukan peresimian dan peletakan batu pertama tubuh Injil Masuk di tempat ini. Acara tersebut disaksikan dan dihadiri langsung tamu undangan Bupati Kabupaten Yaukimo di Musyahuli serta Ketua Departemen Pekabaran Injil Sinode Gereja Kemah Injil Tinggi di Tanah Papua Yarius Elopere STH, Koordinator Wilayah Yahukimo Pendeta Lambet Pasih STH Ketua Partai Hanura sekaligus Ketua Koalisi Genius Scom Anggota DPRD Kabupaten Yaukimo dari Partai Hanura Uria Kandeng Bupati Kabupaten Yahukimo Didi Musyahuli mengatakan Kampung Hirin Distrik Saminake merupakan peradaban tempat pinggil masuk pertama kali untuk wilayah daerah Yali dan Galik, sehingga dengan semangat pembangunan iman telah dibangun gedung gereja kini yang mega, Jemaat Eklesia Hirin Distrik Saminake. Terima kasih, saya senang sekali bisa ada di sini dan puji Tuhan, inilah medan kita, inilah kehendak keadaan daerah kita, inilah wilayah yang Tuhan kasih untuk kita mengatur, kita memimpin. Dan dengan semangat yang besar, jemaat di sini, masyarakat di sini sudah bangun satu gereja yang bagus, satu gereja yang antik, satu gereja yang mewah, itu wujud iman mereka kepada Kristus. Dan tempat ini juga kita akan memperingati, taruh peringatan di sini, prasasti di sini, untuk semua anak cucu, generasi akan datang, akan melihat bahwa uh, di sini tempat peradaban. Di daerah ini kita kembali lagi, sebelum mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua, Injil kembali lagi, di mana Injil mula-mula dimulai. Dalam sambutannya, Kepala Distrik Saminake Matius Suki SPD menyampaikan, secara pribadi masalah gereja tidak ada tantangan apapun. Bersama kita bangun gedung gereja hanyalah sebagai sarana. Namun melalui gedung gereja yang baru dapat menumbuhkan iman kita dari berbagai aspek sesuai visi misi Bupati Kabupaten Yaukimo. Dirinya secara pribadi atas nama tokoh Distrik Saminake, gereja Katolik Matius Sugi, mendukung dalam pembangunan gedung gereja ini. Dikatakan dirinya tahu Kepala Kampung Hirin mendapat banyak tantangan Dalam pembangunan gedung gereja baru ini Tidak ada tantangan siapapun Ini berhubungan dengan iman Kita bangun gereja ini, ini namanya Benda Tadi kita firman Tuhan sudah dengar Melalui gereja yang baru ini Kita bertumbuh Kita berkembang Kita bisa membawa Perubahan sesuai dengan visi misi Pak Bupati Yaukimo. Acara diawali laporan panitia, ibadah singkat dan peletakan batu pertama, Tugu Injil Masuk dilakukan Klasis Pasema, Pendeta Elias Pasih STH, dan Batu Kedua Bupati Kabupaten di Didimus Yahuli Esa, serta dilakukan pengguningan pita Gedung Gereja Kimi oleh Bupati Kabupaten Yaukimo dan pembukaan kunci Gedung Gereja Kimi Pendeta Elias Pasih STH.